Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiara Hayu. Saya masih dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, dengan NPM 218.110046. Dalam nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang emosi. Dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Fikri Idris, SPSI, M.Si. Nah yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian emosi Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis atau dalam bahasa latin emover yang artinya keluar Secara etimologisnya emosi diartikan bergerak keluar Nah ada pula menurut dari para ahli Yang pertama menurut Daniel Goleman Yang mana emosi itu merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas Suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap perangsangan dari luar dan dalam diri individu Yang kedua menurut Sudarsono Yang mana emosi itu adalah suatu keadaan yang kompleks dari organisme seperti tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam organ tubuh yang sifatnya luas biasanya ditambahi dengan perasaan yang kuat yang mengarah ke suatu bentuk tingkah laku atau perilaku tertentu yang ketiga menurut Darwin, yang mana emosi itu sebagai suatu gejala psikofisiologis yang menimbulkan efek pada perpepsi, sikap, dan tingkah laku serta mengejawantah dalam bentuk ekspresi tertentu yang keempat, menurut Morgan, King, and Robinson A subjective feeling state often accompanied by facial and bodily expression and having arusing and motivating properties Yang kedua, ada aspek dan faktor emosi Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini Nah, hal itu dibarengi dengan dua aspek yang lain yaitu adanya daya pikir, kognitif, dan psikomotorik Konatif. Nah, biasanya emosi itu sering dikenal dengan aspek afektif Hal ini merupakan dari penentuan sikap yang menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia Nah, menurut Zagwes, emosi itu disebabkan oleh faktor internal dan eksternal Yang mana faktor internal itu menyangkut kontrol diri seseorang, pola pandang yang dianutnya, serta kebiasaan yang ditumbuhkannya dalam merespon suatu permasalahan Sedangkan faktor eksternal itu ialah situasi-situasi di luar diri seseorang yang memancing respon emosional, latar belakang, serta budaya dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, teori-teori emosi: ada beberapa teori yang menyoroti emosi. Tidak semua teori mengenai emosi itu mempunyai titik pijak yang sama. Ada beberapa titik pijak yang berbeda yang digunakan untuk mengupas masalah emosi ini. Mengenai teori-teori tersebut, nah dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, ada teori yang berpijak pada hubungan emosi dengan kejala-kejasmanian. Yang kedua, teori yang hanya mencoba mengklasifikasi dan mendeskripsikan pengalaman emosional. Yang ketiga, melihat emosi dalam kaitannya dengan perilaku. dalam hal ini adalah bagaimana hubungannya dengan motivasi. Yang keempat, melihat emosi dalam kaitannya dengan aspek kognitif. Nah, yang mana masing-masing teori tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut Yang pertama, hubungan emosi dengan gejala kejasmanian Adanya hubungan antara emosi dengan gejala kejasmanian di antara para ahli tidaklah terdapat perbedaan pendapat Yang menjadi silang pendapat adalah mana yang menjadi sebab dan akibatnya Hal inilah yang kemudian menimbulkan teori-teori yang berkaitan dengan emosi yang bertitip hija pada hubungan emosi dengan kecil-kejasmanian. Yaitu yang pertama ada teori James-Ledge, yang mana teori ini mula-mula dikemukakan oleh James yang secara kebetulan pada waktu yang sama juga dikemukakan oleh Ledge, sehingga teori tersebut dikenal sebagai teori James-Ledge. Menurut teori ini, emosi itu merupakan akibat atau hasil persepsi dari keadaan jasmani. Fall emotion is the perception of bodily state. Orang sedih karena menangis, orang takut karena gemetar, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa gejala kejasmanian merupakan sebab emosi. Dan emosi merupakan akibat dari gejala kejasmanian. Oleh karena itu, teori ini juga sering disebut sebagai teori prefer dalam emosi Yang kedua, teori Canon-Bird Yang mana teori ini berpendapat bahwa emosi itu bergantung pada aktivitas dari otak bagian bawah Teori ini dikemukakan oleh Canon atas dasar penelitian dari Bird Teori ini berbeda atau justru berlawanan dengan teori yang dikemukakan oleh James Ledge Yaitu bahwa Emosi tidak bergantung pada gejala kejasmanian atau reaksi jasmani bukan merupakan dasar dari emosi Tetapi, emosi justru bergantung pada aktivitas otak atau aktivitas sentral Oleh karena itu, teori ini juga sering disebut sebagai teori sentral dalam emosi Yang ketiga, teori Sector Singer yang mana teori ini didasarkan pendapat bahwa emosi itu merupakan the interpretation of bodily arousal, yang mana teori ini berpendapat bahwa emosi yang dialami seseorang merupakan hasil interpretasi dari a root atau stir drop dari keadaan jasmani. yang kedua teori hubungan antar emosi. Robot Projects mengajukan teori mengenai deskripsi emosi yang berkaitan dengan emosi primer dan hubungannya satu dengan yang lain. Menurut project, emosi itu berbeda dalam tiga dimensi, yaitu intensitas, kesamaan, dan polaritas atau pertentangan. Intensitas, similaritas, dan polaritas merupakan dimensi yang digunakan untuk mengadakan hubungan emosi yang satu dengan yang lain. Di samping itu, Projeks juga berpendapat bahwa adanya kaitan antara emosi dengan typical behavior. Karena itu, yang dikemukakan oleh Projeks tidaklah hanya melihat atau mengklasifikasi emosi semata-mata, tetapi juga mengaitkan emosi dengan perilaku. Yang ketiga, teori emosi berkaitan dengan motivasi. Teori mengenai emosi dalam kaitannya dengan motivasi dikemukakan oleh Leeper. Garis memisah antara emosi dengan motivasi adalah sangat tipis, Misal takut, ini adalah emosi Tetapi ini juga motif pendorong perilaku Karena bila orang takut, maka orang akan terdorong berperilaku ke arah tujuan tertentu Menurut Lipper, perilaku kita yang gold direct adalah diwarnai oleh emosi Berkaitan dengan adanya hubungan antara emosi dengan motivasi Maka ada teori yang disebut sebagai teori arousal teori ini adalah teori hubungan emosi dengan perilaku. teori ini sering juga disebut sebagai optimal level teori. yang keempat teori kognitif mengenai emosi teori ini dikemukakan oleh Richard Lazarus dan teman-teman sekerja yang mengemukakan teori tentang emosi yang menekankan pada penafsiran atau pengertian mengenai informasi yang datang dari berbagai sumber Penafsiran ini mengandung kognitif atau memproses informasi dari luar dan dari dalam, maka teori ini disebut sebagai teori kognitif mengenai emosi. Kesimpulan dari materi emosi ini bahwa emosi merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu dan emosi cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah atau menyingkir terhadap sesuatu dan perilaku tersebut pada umumnya disertai adanya ekspresi kejasmanian, sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa Seseorang sedang mengalami emosi, dan juga setiap manusia itu memiliki karakteristik emosinya masing-masing, yang semuanya itu merupakan suatu bentuk kebesaran Allah Subhanahu Taala sebagai pencipta manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Nah, itu tadi materi emosi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.